Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali menyapa, harus hari official Masih melanjutkan kisah Wali Songo Berikut ini adalah kisah dari daripada Sunan Derajat Asal usul Sunan Derajat atau nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim Beliau putra dari Sunan Ampel dengan Dewi Condrowatih dan merupakan adik dari Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang Raden Qasim yang sudah mewarisi ilmu dari ayahnya kemudian diperintah untuk berdakwah di sebelah barat Gresik yaitu daerah kosong dari ulama besar antara Tuban dan Gresik Raden mulai perjalanannya dengan naik perahu dari Gresik yaitu daerah kosong dari ulama besar antara Tuban dan Gresik Raden mulai perjalanannya dengan naik perahu dari Gresik sesudah singgah di tempat Sunan Giri Dalam perjalanan ke arah barat itu perahu beliau tiba-tiba dihantam oleh ombak yang besar Sehingga menabrak karang dan hancur hampir saja Raden Kosim kehilangan jiwa tapi bila Tuhan belum menentukan ajal seseorang, bagaimanapun hebatnya kecelakaan pasti Dia akan selamat. Demikian pula halnya dengan Raden Kosim, secara kebetulan seekor ikan besar yaitu ikan ketalang datang kepadanya dengan menunggang punggung ikan tersebut. Raden Kosim dapat selamat hingga ke tepi pantai. Raden Kosim sangat bersyukur dapat lolos dari musibah itu. Beliau juga berterima kasih kepada ikan talang yang dengan lantarannya dia selamat. Untuk itu beliau telah berpesan kepada anak turunannya agar jangan sampai makan daging ikan talang. Bila pesan ini dilanggar akan mengakibatkan bencana yaitu ditimpa penyakit yang tiada obatnya lagi Ikan talang itu membawa Raden Kosim hingga ke tepi pantai yang termasuk wilayah desa Jelak Sekarang termasuk wilayah desa Bajarwati kecamatan Paciran di tempat itu Raden Kosim disambut masyarakat setempat dengan antusias Lebih-lebih setelah mereka tahu bahwa Raden Kosim adalah putra Sunan Ampel Seorang wali besar dan masih terhitung kerabat keraton Majapahit di desa Jelak itu Raden Qosim mendirikan pesantren Karena caranya menyiarkan agama Islam yang unik maka banyaklah orang yang datang berguru kepadanya Setelah menetap satu tahun di desa Jelak, Raden Qosim mendapat ilham Supaya menuju ke arah selatan, kira-kira berjarak satu kilometer Di sana beliau mendirikan surau langgar untuk berdakwah 3 tahun kemudian secara mantap beliau mendapat petunjuk agar membangun tempat berdakwah yang strategis yaitu di tempat ketinggian yang disebut Dalam Duur di, bu, di bukit yang disebut Dalam Duur itulah yang sekarang dibangun Museum Sunan Derajat Adapun makam Sunan Derajat terletak di sebelah barat museum tersebut Raden Kosim adalah pendukung aliran putih yang dipimpin oleh Sunan Giri Artinya, dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, beliau menganut jalan lurus. Jalan yang tidak berliku-liku, agama harus diamalkan dengan lurus dan benar sesuai ajaran Nabi. Tidak boleh dicampur baur dengan adat dan kepercayaan lama. Meski demikian, beliau juga mempergunakan kesenian rakyat sebagai alat dakwah. Di dalam museum yang terletak di sebelah timur, makamnya terdapat seperangkat bekas gamelan Jawa, Hal ini menunjukkan betapa tingginya Penghargaan Sunan Derajat kepada Kesenian Jawa Dalam catatan sejarah Wali Songo Raden Kosim disebut sebagai sosok se Seorang wali Yang hidupnya paling bersahaja Walau dalam urusan dunia Beliau juga sangat rajin Mencari rezeki Hal itu disebabkan sikap beliau yang dermawan Di kalangan rakyat jelata Beliau bersifat lemah lembut dan sering menolong Mereka yang menderita Ajaran-ajaran Sunan Derajat sangatlah terkenal Ajarannya yang terkenal Di antaranya Yaitu sebagai berikut Yang pertama Menehono Teken Marang Wong Uto Berikutnya yang kedua Menehono Mangan Marang Wong Kang Lue Yang ketiga Menehono Busono Marang Wong Kang Mudo Yang keempat Menehono Nghiop Marang Wong Kang Kudanan Artinya, kurang lebih demikian. Berilah tongkat kepada orang yang buta. Berilah makan kepada orang yang kelaparan, Berilah pakaian kepada orang yang telanjang. Berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Adapun maksudnya adalah sebagai berikut. Berilah petunjuk kepada orang yang bodoh atau buta. Sejahterakanlah kehidupan rakyat yang miskin kurang makan. Ajarkan budi pekerti etika kepada orang yang tidak tahu malu atau belum punya peradaban tinggi Berilah perlindungan kepada orang-orang yang menderita atau ditimpa bencana Ajaran ini sangat super, siapapun yang dapat mengamalkannya sesuai dengan tingkat dan kemampuan masing-masing Bahkan pemeruk agama lain pun tidak keberkeberatan untuk mengamalkannya samping terkenal sebagai seorang wali yang berjiwa dermawan dan sosial Beliau juga dikenal sebagai anggota wali Songo yang turut serta mendukung dinasti Demak Dan ikut pula mendirikan masjid Demak Simbol kebesaran umat Islam pada waktu itu Di bidang kesenian di disamping terkenal sebagai ahli ukir Beliau juga pertama kali yang menciptakan gending pangkur Hingga sekarang gending tersebut masih disukai rakyat Jawa Sunan Derajat demikian gelar Raden Foshim diberikan kepada beliau karena beliau bertempat tinggal di sebuah bukit yang tinggi seakan melambangkan tingkat ilmunya yang tinggi, yaitu tingkat atau derajat para ulama mukhur ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah cerita singkat Sunan Derajat. Mudah-mudahan kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton film ini, cerita dari kisah Sunan Rajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua.